Akankah USD/CAD kembali tertekan ke bawah? Secara umum, bias harian pergerakan USD/CAD terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area support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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.24266 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.24570. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212